Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah senang sekali rasanya Fakta Kece kembali hadir menemani aktivitas kalian Kali ini Fakta Kece akan memberikan informasi menariknya mengenai Nah ini dia loh 7 manfaat kalau kalian makan madu setiap hari sebelum tidur Sahabat Fakta Kece sebagian besar dari kita mungkin sudah sadar betul Kalau madu bisa digunakan untuk melawan flu serta melembabkan kulit tetapi kita mungkin belum sadar kalau para ilmuwan menyebutnya adalah sebagai makanan super, karena masih banyak khasiat lain yang dimilikinya. Yah, kamu tidak salah mendengarkan ya sahabat fakta kece, istilahnya memakan karena meminum madu berarti perlu melarutkannya ke dalam air. Mulailah mengkonsumsinya sesendok sebelum kalian tidur, dan biarkan tubuhmu menyerap semua. Kebaikannya di malam hari kamu akan dikejutkan oleh beberapa manfaat ajaib yang akan dirasa. Nah, apa apasajakah itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya sahabat fakta kece Agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta kece menarik lainnya Manfaat yang pertama adalah akan memberikan tidur malam yang nyenyak Sahabat fakta kece, madu mengandung triptopan Hormon yang membantu rileks dan memberi tubuhmu sinyal bahwa sudah saatnya tidur Meskipun tubuh kita membutuhkan asam amino ini Sayangnya nih, kita tidak memproduksinya secara alami dan hanya bisa didapatkan lewat makanan yang kita konsumsi yang kedua dapat menurunkan tekanan darah karena tekanan darah tinggi adalah faktor yang berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung ada baiknya kalau kita menjaganya agar tetap stabil ya sahabat fakta kece nah madu ini mengandung senyawa antioksidan yang telah terbukti mengurangi tekanan darah memakan sesendok madu di malam hari adalah salah satu cara yang baik untuk mencegah tekanan darah tinggi. Yang ketiga, dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida adalah jenis lemak yang ada dalam darah. Tingkat trigliserida yang tinggi berarti semakin tinggi juga risiko terkena penyakit jantung dan diabetes. Untungnya nih sahabat Fakta kece, madu memiliki kaitan dengan penurunan kadar trigliserida dalam tubuh. Madu mampu membersihkan darahmu dari lemak-lemak yang tidak perlu Yang keempat, dapat meningkatkan sistem imun Sahabat fakta kece, ternyata madu kaya akan antioksidan yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu loh Membuatmu lebih kuat dalam memerangi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan banyak virus lainnya Selain mengkonsumsinya setiap malam untuk meningkatkan pertahanan alami tubuhmu, kamu juga bisa mengaplikasikannya pada luka untuk membiarkan aset antibakteri itu bekerja. Selanjutnya, dapat membakar lemak dengan lebih cepat. Ketika diminum, madu akan meningkatkan metabolisme dengan menghasilkan efek termogenik pada tubuhmu mulo sahabat fakta kece, ini berarti meningkatnya suhu tubuhmu sehingga ia akan membakar lemak tanpa banyak usaha Yang selanjutnya adalah memiliki efek anti-aging Sahabat fakta kece, metode alami terbaik untuk memperlambat penuaan adalah Dengan mengkonsumsi antioksidan yang salah satunya dikandung oleh madu Selain merawat kulitmu dengan memberikan serum-serum dan vitamin Kamu juga bisa mengkonsumsi madu setiap malam Sebelum kamu tidur untuk memerangi tanda-tanda penuaan dari dalam Dan yang terakhir adalah dapat membantu melawan depresi Sahabat fakta kece, ternyata madu mengandung polifenol Yakni bahan kimia organik yang membantu melawan depresi dengan melawan stres oksidatif dalam sel-sel otakmu Kalau kamu ingin menjaga kesehatan psikologismu dan bangun tidur dengan termotivasi Mengkonsumsi madu setiap malam akan sangat membantu Nah, jadi seberapa sering kamu mengkonsumsi madu, sahabat fakta kece? Apakah kamu sudah mengetahui manfaat-manfaat tersebut sebelumnya? Kalau belum, mulai dari sekarang ya, sahabat fakta kece. Semoga bermanfaat.